Rob alias yang dinamakan pasang sangat keras sekali sangat kencang sekali bos. Kalau nggak percaya nih, lo kencang kan? Sangat dalam bos. Ini biasanya untuk dilintasi oleh kendaraan motor tersebut terdapat dua bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Sore hari ini saya bersama Mas Jun lagi berada di lokasi tambak bosku. Rencana sih uh, Mas Jun sore hari ini mau uh, jaring ikan bosku menggunakan jaring kantong, jaring yang rangkap tiga. Soalnya sore hari ini masih ada rob besar bosku, cuman uh, nggak tahu sih ikannya masih ada enggak di semuanya. Soalnya rob besar itu dari kemarin-kemarin. Uh, sudah satu bulan bosku kemungkinan besar sih ikan sudah pada habis bosku soalnya balong atau tamak di sini ikannya pada lari semua ke sungai dan ke laut jadi sekarang ya mungkin uh, mencari ikannya mencari ikan yang sisa-sisaan yang belum sempat lari ke laut soalnya di sini empangnya tenggelam semua bosku oke bosku kita lihat aja Mas Jun seperti apa Ini rencana mau apa, Net? Ya mau jaring ikan banteng pakai jaring kantong, Bosku eh, Jangan lupa lesa skip banteng terus ya, Bosku Saya mau uji coba di sini Mudah-mudahan berhasil atau dapat Ya mudah-mudahan sih nanti bisa memperoleh ikannya lah Buat oporan Soalnya Mas Junet ini lama nggak mencari ikan, Bosku jadi uh, kangen ceritanya kemangan karolau ikan makanya kemas unit akan uh, menangkap ikan menggunakan jaring kantong uh, jaring kantongnya panjang itu ukurannya kurang lebih satu meter satu meter setengah hampir 2 meter 1,70 meter bisa bisa ada nah itu jaring kantongnya lagi mau dipasang Cuman Mas Jun Enggak eh, pakai baju katanya Kalau bajunya dipakai Nanti dingin Kalau naik ke darat tuh, Makanya bajunya dilepas Ini suasana sore hari Bosku sore hari Suasananya sore hari Menjelang maghrib lah sekitar sekitar jam lima jam lima sore. Nah itu Mas Juneh mulai panmudun Awas Jon anak tunggak. Jod anak putu tidak boleh diopor. Kemas Jun anak segala kalau we jadi kegolek. Biasanya sini sungkan dia, angin lari. Junet, gue ya Junet. Ya tadi sih rupanya ada yang nyerang Ulungan lorok bosku Oke posisinya Banyu Barusan minger sedikit saja ini Sebenarnya si ikan tersebut Siap menyerang bos Cuman ini kan waktunya sudah azan maghrib Ya enggak apa-apa namanya juga sedang uh, Masangin saya jaring jadinya harus sadar sedikit pokoknya sekitar seperempat jam kemudian bosku kalau tidak ada ya sudah namanya juga orang pasang jaring gitu bos insya allah ya dapatlah gitu.